hati dan pikirannya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai.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 kita untuk mendengarkan firman Tuhan mari kita siapkan hati dan pikiran kita kita dengar firman Tuhan hari ini yuk Halo adik-adik selamat pagi, selamat hari minggu apa kabar adik-adik hari ini kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya pagi ini kita ketemu lagi di ibadah online pelayanan anak GPIB Shalom Depok kakak seneng banget loh adik-adik masih dengan setia mengikuti ibadah online setiap minggunya Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka ya sama-sama dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kita buka sama-sama ya. Sudah? Kalau sudah, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami sudah boleh bangun kembali dengan nafas kehidupan yang baru dengan kesehatan kami pun. Terima kasih Tuhan kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak lain kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mencap syukur, Haleluya. amin. Ezra 1 ayat 1-5 yang berbunyi demikian.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 demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, adik-adik tahu nggak ini tuh gambar siapa? Ini itu gambar dari Ezra. Ezra itu siapa sih kak? Ezra itu adalah orang yang ditugaskan Tuhan untuk membangun kembali bait Allah. Loh, emang bait Allahnya kenapa kak? Bukannya Raja Salomo waktu itu udah bikin bait Allah ya, yang megah, yang besar? Jadi adik-adik Bait Allah yang sudah dibangun oleh Raja Salomo waktu itu sudah rusak karena peperangan. Nah tugas Ezra ini tuh pastinya tugas yang gak mudah ya adik-adik karena ia harus memimpin umat Israel untuk membangun Bait Allah. Ia diperintahkan Tuhan untuk, untuk menjadi alat yang baik untuk memulihkan bangsa Israel agar mau bersatu hati membangun kembali Bait Allah yang sudah rusak tadi. Nah adik-adik pernah nggak melihat rumah atau gedung yang dibangun? Siapa yang pernah lihat? Kalau pernah lihat kira-kira apa aja sih adik-adik yang kita butuhin untuk membangun sebuah bangunan? Coba adik-adik sebutin. Ada apa? Pasir, betul. Ada batu, ada semen juga ya adik-adik. Dan lain-lain deh pokoknya supaya bangunannya harus kuat dan kokoh. Dan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak dikerjakan dengan baik, pastinya nanti tuh bisa roboh ya adik-adik. Atau rusak-rusak, retak-retak, atau bahkan sampai ambruk. Nah, makanya harus dikerjakan bersama-sama juga agar cepat selesai. Sama seperti dalam kehidupan kakak dan adik-adik juga. Kita semua itu harus bersama-sama dalam melayani Tuhan. Sama kayak membangun-bangunan itu, kita perlu bahan-bahan juga. Apa aja sih kak bahan-bahannya? Tentunya berdoa, mengikuti ibadah online sekarang ini, bersaat teduh setiap hari, melakukan perbuatan yang baik, terus adik-adik sabar, adik-adik bermurah hati, dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang baik. Adik-adik Tuhan itu punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu di dunia ini, bahkan hati dan kehidupan dari adik-adik dan kakak. Kalau adik-adik sudah merasakan sentuhan kasih Tuhan, kakak percaya adik-adik pasti dengan sukacita melakukan semua yang Tuhan suka. Kayak misalnya mengikuti ibadah online pagi ini, gak usah lagi dibangun-bangunin sama mamanya. Tobi ayo bangun, ikut ibadah online, gak usah. Udah bangun pagi, wah aku mau mandi, aku udah gak sabar mau ikut ibadah online. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Aktivitasnya akan dibawakan oleh Kabetran. Wah seru banget loh adik-adik Aktivitasnya Disimak dan dikerjakan ya adik-adik Lalu foto Terus dikirimkan ke kakak Melalui grup whatsapp LKPA Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Amin Shalom adik-adik Hari ini Kabetran akan memberikan aktivitas Untuk kelas AT Kelas 4, 5, dan 6 Nah sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Ilona, Tadi bahwa kita harus memiliki komitmen sebagai bentuk syukur terhadap kasih setia Tuhan Maka Kak mau ajak adik-adik membuat bangunan komitmen Alat dan bahan yang diperlukan Yang pertama ada kertas HVS Yang kedua ada pensil yang ketiga, ada spidol. Yang keempat, ada pensil warna. Dan yang kelima, ada penggaris. Gimana sih, Kak? Cara membuatnya yang pertama, kita gambar pola gereja menggunakan pensil, kemudian tebalkan menggunakan spidol. Seperti ini adik-adik Terus yang kedua Buat garis-garis menyerupai Batu bata Dan yang ketiga Kemudian tulis komitmen adik-adik di rumah pada bata tersebut Contohnya Berdoa Atau membantu Mencuci piring, tulis sebanyak-banyaknya ya. Dan contohnya seperti ini. Jika sudah selesai, jangan lupa dikirim ke grup lekat PA ya. Dan dan jangan lupa nulis 3M di sini: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ditunggu ya adik-adik, dadah.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 tetap di channel youtube GPIB Shalom Depok ya wah kakak-kakak sudah sampai nih di pengujung ibadah berarti udah mau berpisah lagi nih sama adik-adik nggak -adik. apa-apa ya semoga firman Tuhan dan pujian yang sudah kita nyanyikan dapat menjadi berkat bagi kita semua nah karena kita udah ada di pengujung ibadah kita nih kak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 adik, kita sudah memuji Tuhan tadi, sudah mendengarkan firman Tuhan juga sudah memberikan persembahan nah sekarang kita sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini sampai ketemu di ibadah online minggu depan ya adik-adik, tetap semangat tetap jaga kesehatan makan yang banyak kalau memang perlu banget keluar jangan lupa pakai masker oke, okay? sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa sama-sama ya adik-adik lipat tangan tundukan kepala tutup mata kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan mendengarkan firmanmu dan juga sudah memberikan persembahan Tuhan terima kasih atas penyertaanmu sepanjang ibadah ini Bapa. sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing Tuhan berkati kami Tuhan berkati keluarga kami Agar semuanya sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa, terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami dalam minggu ke depan, Bapak. Berkati sekolah kami, berkati bangsa dan negara kami. Ini terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Selamat hari Minggu.